Buat lo semua yang pengen tahu banget tentang Kirby itu tonton channel ini. Oi, apa? kasih support gitu dan kita sedang menikmati jadi orang yang ngedadak diramaiin gitu. Ramah, mm, mm, mm. ramah banget gitu sama kita <murutan yang> sapain. <tersisa> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Santoy Masih ya tetap untuk reaksikan lagi T.O.B Nah sebelumnya itu kan gua sudah mereaksikan yang ini hari ini part selanjutnya itu sendiri yang gue resek itu sendiri adalah masih tetap senang sih masih tetap untuk uh, kelas balik VOB sejarahnya VOB ya kan awal awal dulu berdirinya VOB itu ya kan masih tetap segala untuk interviewnya VOB jadi buat lo semua yang pengen tahu banget tentang VOB itu tonton channel ini ya jangan lupa subscribe like, dan komennya lonceng kan oke kita langsung masuk ke video tetes yang paling berkesan Tobi kok. Oh iya. Oh, biasa aja. PRJ. Oh iya. Kayaknya waktu di Pekan Raya Jakarta itu kan kita acara SID ya? Sama sama salah satu band yang kira-kira Indonesia yang sangat ada di sebelah. Eh, Iya benar, SID. Iya. Kira-kira penonton penonton itu yang Benar-benar sampai berapa ribu orang di situ? Uh, terus itu juga panggungnya, stage-nya benar-benar stage monster yang berapa kali lipat gitu. <guluh> <Itulah, tuk> um, <tuk> Gini guys ya, gue udah ngerasikin juga, mungkin bisa lo tonton juga ya. Untuk untuk ini yang yang dia manggung bareng dengan SIT, ini pertama kalinya kalau gak salah di PRG itu sendiri mereka manggung bareng dengan band terkenal, ya kan, band terkenal pang. Dan alhamdulillahnya dari sini dapat respon yang sangat baik. Bahkan di saat lagi manggung itu sendiri, memang nama juga baru-baru manggung bareng dengan dengan brand gitu loh, bangasinya band terkenal, pasti ada kecanggungan, ada ada eh, apa deg-degan atau gimana nervous, nervousnya itu sendiri lah dari mars ya kan. Itu gue suka banget, emang SID bener-bener gila nge-backup banget loh, nge-backup banget di bagian itu manggung bareng. Gak ada tuh dibilangnya bahasanya yang sampai. Menjatuhin Enggak Intinya gitu loh Bahkan tibanya Untuk para fans-fansnya Dari SID itu sendiri pun juga Mendukung banget Dengan-dengan dengan positif Yang keras gitu loh untuk, untuk mereka itu sendiri Dan ada juga Efek dari mereka Manggung dari PRJ itu sendiri Mereka pun Sering banget Dipanggil V.O.B ya V.O.B itu sendiri Sering banget Dipanggil untuk Manggung di Bali. Keren Keren Lanjut uh. terus gitu sih awalnya, hmm. karena mungkin uh, genre yang kita usung ini masih sangat jarang di gitu, keluarga cewek, tidak baik kita, masih kecil juga gitu, hmm. uh, kebanyakan kan, oh gitu kan, uh, nah, mungkin uh, masih apa aneh gitu, dan genre yang kita usung kan identiknya dengan ya yang uh, apa pergaulan bebas, yang oh. gitu, gitu. jadi mungkin timbul kekhawatiran di orang tua gitu, lingkungan juga awalnya kurang apa ya menerima gitu, tapi setelah tahu Uh, apa kita sekarang mulai dikenal terus ternyata kita juga menyuguhkan hal yang baru yang dengan uh, apa the era side of metalism, gitu genre musik uh, kita atau sesuatu lain dari dunia metal mereka mulai apa kasih support gitu dan kita sedang menikmati jadi orang yang ngedadak diramahi gitu orang mm -hmm. <laughs> di ramah, -ramah, ramah banget gitu sama kita gitu. akhirnya <laughs> <laughs> prestasi apa yang selama ini di atasoki uh, alhamdulillah Selama 3 tahun berdiri kita udah apa dalam berbagai peradaan salah satunya kita dulu suka ikut festival juga hmm. e, salah satunya dia di juara satu Super Friends itu event besar di Kota Garut terus selain itu juga e, bisa apa ya masuk TV nasional iya iya iya iya masih serasa mimpi gitu dan bisa ditonton sama orang tua dan orang banyak apa Uh, jadi ceritanya oh, itu iya, oh, iya. Iya, jadi guru honorer ya. uh, jadi guru honorer di MTS itu Surat hmm. itu tempat mereka belajar dulu nah waktu itu saya tiba-tiba disuruh jadi guru konseling, guru konseling berat sekali buat saya karena uh, keterbatasan saya uh, sulit sekali me men menasehati orang itu sesuatu yang sulit buat saya nah waktu itu cara saya untuk mendekati anak kalau menggunakan media musik saya berprinsip ketika anak bisa dimenangkan hatinya maka uh, Garanya jadi mudah. Nah, saya berkenalan dengan tujuh orang perempuan. Tiga e, orang diantaranya termasuk luar biasa gitu, e, secara sikap dan sifat. Mereka cukup rebel untuk ukuran usia sekolah, jadi gitu. mereka waktu itu berani e, mengkritisi sistem sekolah lewat mading gitu. E, menurut saya, sayang sekali kalau hanya selesai di situ. E, akhirnya, kenal mereka akhirnya kenali mereka seorang musik, lalu mereka tertarik, dan mulai belajar bersama-sama e, sampai akhirnya. Sampai sekarang ini dengan empat orang yang rontok, tiga orang berdegung Empat orang yang berdegung. Yang tiga orang itu adalah hasil dari The Power of the uh, Intinya, mereka tuh berkegiatan harus tulus Yang pertama itu, mereka harus berani jujur apapun yang akan menyimpan mereka gitu Jujur dan ketulusan itu harus jadi langkah awal dari mereka Karena secara awal, saya selalu bilang kepada mereka bahwa Kalian terus harus merdeka loh secara pemikiran kalian, yeah. kalian tuh harus adil sejak dari alam pikiran Nah, caranya adalah kalian harus tulus, Harus jujur Tentang isu negatif, tentang pro dan kontra Itu hal merah Isu kalian akan besar dengan itu Nah, cara melangkahnya cukup diabaikan saja Anggap saja ketika ada orang yang menghujat kalian, membunyi kalian nah, Mereka sedang sakit dan kalian sehat oh. Biarkan Mereka mengobati dunia sendiri, kalian yang sehat Ya, terus loh, berkarya, belajar Dan pada akhirnya ketika uh, mereka bisa memberikan pembuktian Anak-anak itu bisa sedikit-sedikit uh, sedikit memberikan pembuktian Menurut saya itu mulai selesai uh, Pro kontra terus hujan, kuli Pada akhirnya mereka bisa, bisa uh, berdiri sendiri Bisa menunjukkan diri bahwa mereka baik-baik saja loh, Sampai hari ini mana ada Outer Studio yeah. nya cepet banget ini cepet banget ini licin pak berarti lagu yang disukain awalnya dari Hah, hobinya ya kan dia dengerinnya juga nyentuh dari situ kan Eminem, dari citpak iya dong berarti harus dong repnya dan ini cepet banget masih dibully juga lanjut Dapat <SILENCIO> okay, bawa ya V.O.B Seperti yang diketahui itu Firda Marsakuni adalah gitaris Dan vokalis V.O.B Widi Rahmawati adalah bass Dan Aisy Siti adalah drummer Voice of Baceprot. Nah, Voice of Baceprot itu sendiri sering viral usai memberikan kampanye jika hijab yang mereka kenakan adalah simbol dari perdamaian, cinta dan kecantikan. Voice of Baceprot adalah band metal yang lahir pada 14 Februari 2014. Jadi saat itu tiga perempuan ini mengenyam pendidikan di Madrasah Sanawiyah al Soniat di Garut, Jawa Barat. Jika ditanya apa arti Baceprot Marsha, Widi, dan Siti sepakat jika artinya adalah berisik Kenapa berisik? Ini karena mempresentesikan musik metal yang VOB bawakan pun kandungan dalam lirik mereka yang menyuarakan isu sosial terkini Pada awal mendirikan voice of a ketiga personil VOB masih berusia 14 tahun pada tahun 2014 Ketiganya bertemu di ekstra sekolah teater Lantas ketiga perempuan cilik asal Garut ini mengaku menemukan passion mereka lebih ke musik bukan teater Awalnya personil voice of Bajabrat berjumlah 7 Namun keempat anggota lainnya tak diizinkan oleh orang tuanya Hanya Firda Marsakunia, Bidi Ramawati, dan Pai Siti yang mendapat izin dari orang tua untuk melanjutkan voice of Baca Kemudian ketiga personil Viobi ini melanjutkan ke SMK Insan Mandiri Garut. di bawah asuhan Aba Ersa, Viobi mencapai sejumlah prestasi seperti juara satu Festival Belajar BMI Fagansa Kabupaten Garut, juara 2 and Best, basis Festival Pelajar Musik for Friendship STH Ibu dan juara 2 Sandes Musik Fest dan juara satu Fossil Fest dan beragam festival musik lainnya. Ya, jelas ya berarti ya sudah banyak mereka itu sendiri punya prestasi juga loh di dalam Ya kan gak hanya di luar dalam negeri itu juga punya Gila gitu pun mereka mendapat keprestasi di saat masih belajar <laughs> ya. Lanjut Lanjut nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Terusibot oh. lo. Kalau yang di sini memang mungkin mereka pas lagi mungkin mengatakan tahun, tahun 2017 kali ya 2017 kali 2017 atau 2018 ya. kita lihat itu sendiri ya. Ini mereka sudah mulai dipanggil sana seni lah intinya gitu kan. Dan di sini kita masih ngeliat muka mereka itu sendiri masih albumti banget. <laughs> Maksudnya iyalah lulusan masih itu kan. Nah, belum lagi ini masuk gua loh. mereka pun tadinya pun beranggotakan 7 orang. Mungkin kalau misalnya beranggotakan 7 orang untuk di kita itu sendiri sudah full paket lengkap dong. banyaknya sudah ada keyboard, sudah pasti dong udah ada uh, ritmenya, belum lagi backing vokalnya kan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau gini uh, hanya bertiga yang identiknya biasanya kalau misalnya bertiga itu sendiri dulu di tahun 99 tahun 2000, sampai dengan tahun 2005 atau sendiri identiknya itu tiga, tiga, tiga personenya itu sendiri adalah musik uh, bandnya punk, gitu kan tapi alhamdulillahnya, nggak situ juga makin ke sini ada yang bertiga juga otak <guss> ya kan, gitu itu bertiga kan, yang lainnya ada player bener kan? <sih> tapi memang yang bertiga itu sendiri pasti bakal paling kalau nggak tahu kenapa S.I.D. tiga, ya kan gitu oh, Green Day, yeah. sampai dengan sekarang masih bertahan. Gitu. mudah-mudahan sih yang bertiga itu sendiri akan terus bertahan terus. Lah, gitu. karena memang uh, otaknya itu sendiri hanya sedikit dibandingkan dengan dengan sana player lengkap kan, yang mereka punya manajer sendiri sendiri, ada gitarnya, belum lagi uh, punya ya ada Martin ingin sendiri atau pengen viral sendiri, -sendiri gitu, kan. ya udah, domenya mereka tetap kompak kembali lagi ya hak asuh dari Martin masuk gue dibangun ke masyarakat sendiri, tapi pengasuhnya itu sendiri kalau misalnya masih dipegang Aba Erza, gue udah yakin pasti akan ada kejujuran di situ, ya, kan? Karena yang Aba Erza ini sendiri para Viomi personil itu sendiri udah menganggap Aba Erza sendiri udah sebagai orang tuanya mereka, Jadi, kan? dari guru loh, dari zaman guru loh terus dari orang pertama yang melihat mereka itu sendiri bukan sebagai anak-anak nakal atau anak-anak bandel tapi Abah Ersa hanya melihat mereka itu sendiri adalah mereka ini punya kemampuan gitu loh. bandelnya mungkin bisa belajar atau sekolah ataupun mungkin kritis dalam sekolah tapi Abah Ersa malah melihatnya bukan dari situ Abah Ersa menangatnya Kritis yang mereka itu sendiri berarti bisa dijadikan teater kan gitu kan misalnya kritis yang mereka itu sendiri bisa dijadikan mungkin ya ya kreativitas menjadi teater itu sendiri gitu kan tapi kebetulannya kan mungkin udah, udah ceritanya itu sendiri ya kebetulannya ketika mereka masuk teater mereka kebetulan berperan sebagai anak band tujuh orang itu sendiri anak band gitu makanya dari situ mereka mulai mengenal musik dan passion mereka lebih kenanya ke musik. Jadi teater masih tetap jalan Mereka yang berperan sebagai anggota band Menjadi band tersendiri lah dibelanja gitu Mengatasnamakan masalah ya dari sekolahnya Yang dulu di dibelanja sampai Lampunya dimatiin Listriknya dimatiin sama guru-gurunya gara-gara lagi latihan Sekarang malah diaku-aku sama gurunya Itu kan murid saya keren ya? yang dulu sampai dibully gak punya temen gitu loh ya kan gila tuh di banyak anak-anak nafas semua tuh kerjanya cuma main, -main doang cewek main, -main coba tuh ya kan harusnya di suruh ngaji bulunya beli kayak gitu eh sekarang dia COVID. itu kan temen aku loh sekolah keren nih ya? keren ya? saya enaknya-enaknya aja gak ngaku ngaku loh oke lanjut Xin yêu, chạy cho Try to take the best of it, go away You try to take the best of it, go away Iya, yang pegangan itu sendiri, nah, 7 orang, akhirnya tidak dibolehkan izin, 4 orang gak boleh di dibilang dijepitkan sama orang tuanya, sisanya tiga. Yang tiga itu sendiri, telur terus terang aja ya, masih tetap manggung diam-diam loh, masih belum diperbolehkan sama orang tuanya loh. Cuma karena sudah terkenal masuk di sini, ya, masuk beso terkenal viral, masuk juga di TV swasta, barulah diresmikan oleh orang tuanya. Wajar nambah juga orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya tapi nggak wajar untuk orang-orang yang mengaku-ngaku dulunya membuli sekarang libanya mengaku-ngaku itu ke teman gua <tuk> jilat lidah jilat lidah Aduh atau jilat lidah bukan jilat lidah ya oke jangan basah dan kemanya loncengnya itu kan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh